Warga Sukabumi Jawa Barat digegerkan dengan penampakan seekor harimau. Sejumlah warga di kampung Salagombong, Desa Sukadamai, Kecamatan Cicantayan, Kabupaten Sukabumi, mengaku melihat penampakan harimau di lahan garapan. Awalnya penampakan harimau tersebut dianggap hanya berita bohong alias hoax, namun warga mengaku rusak dengan kabar kemunculan harimau tersebut. Bahkan warga sekitar menyebut bahwa kemunculan harimau tersebut seperti penjelmaan karuhun atau leluhur. Penampakan sosok harimau ini bukan hanya sekali. Pada tanggal 18 Juli 2022 lalu, seorang warga kembali melihat harimau hingga tidak sadarkan diri. Menurut Kepala Dusun, ia mengaku beberapa kali menerima laporan penampakan sosok harimau dari warganya. Awalnya dikira ya biasa aja, dan warga mengasumsikan itu penampakan atau jelmaan karuhun. Namun sampai pada yang terakhir dapat kabar lagi, ada seorang warga katanya sampai pingsan melihat si belang harimau. Katanya. Katanya nih ada sekitar enam orang yang mengaku melihat sosok harimau. Keenam warga itu akhirnya melaporkan ke aparat desa. Warga laporan mau ke Gunung Waswas. -was. Kalau nggak ke gunung, pertanian takut gagal. Hampir enam orang yang ngawenehan atau melihat penampakan si belang. Saya langsung laporan ke Pak Kades minta solusi, ujar kepala dusun tersebut. Dari laporan tersebut, warga kemudian mendapati tapak bekas yang diduga dari harimau. Oleh pihak desa kemudian dibuat laporan lagi. Sampai kemudian kemarin dari pihak kecamatan dan BKSDA semua kumpul, mendatangi ke gunung dan akhirnya memang ada bekas tapak bekas harimau. Selain bekas jejak pijakan hewan itu, ia juga mengatakan ada bekas seperti harimau mendekam di area kawasan yang sama. Semua jejak itu diperiksa secara seksama oleh pihak BKSDA. Melihat tapak kakinya, dengan badan persinggahan sampai akhirnya dinyatakan betul kabar itu bukan hoax.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 Penemuan jejak harimau Sumatera juga mengegarkan warga nagari Gantung Ciri, kecamatan Kubung, Kabupaten Solok, Sumatera Barat. Kali ini jejak hewan buas dilindungi itu ditemukan di kawasan perkebunan masyarakat. Informasinya, sekitar 100 warga yang berladang di daerah penemuan jejak harimau itu, tim dari Badan Konservasi Sumber Daya Alam atau BKSDA Sumatera Barat bersama jajaran Polres Solok telah melakukan monitoring ke wilayah tersebut. Kepala BKSDA Sumatera Barat mengatakan, informasi penemuan jejak satwa di Linduwe itu ditemukan pada tanggal 15 Juli 2022 lalu. Dia juga memastikan bahwa temuan itu benar jejak harimau. Ini status waspada karena baru ditemukan jejak di satu lokasi sebanyak 8 jejak, katanya. Atas temuan itu tim BKSDA Sumatera Barat akan mencari cara penanggulangan harimau tersebut, apakah dengan letusan dan bunyi-bunyian atau dengan membuat perangkap saat ini masih ditangani tim di lapangan. Singkatnya, Kepala BKSDA Sumatera Barat memberikan himbauan kepada warga yang berladang di sekitar lokasi agar lebih berhati-hati dalam beraktivitas. Kemudian jangan pergi ke ladang sendirian, selalu lebih dari dua orang guna meminimalisir hal-hal yang tidak diinginkan, serta ketika pergi ke ladang diharapkan di atas jam 8 pagi dan pulang sebelum jam 4 sore, tuturnya.